สวัสดีค่ะโนเกียนะคะวันนี้โนเกีย 2020 นะคะ Hai Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel 7SK Oficial Oke guys, jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan lagi preset alihmosen ya guys ya oke tanpa berlama-lama kita langsung aja simak satu-per-satu presetnya ya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 Oke lanjut ke preset yang keempat guys Oke okay, guys Jadi saya di sini mau klarifikasi guys Jadi kemarin saya sama teman-teman saya Lagi tinggi Dan saya juga lagi tinggi juga Dan saya tidak tahu apa-apa Jadi saya lagi tinggi nih Single dong <guruh> Oke okay, lanjut ke preset yang kelima guys korr music oke okay, lanjut ke preset yang ke-6 guys Oke, okay, lanjut ke presiden ke-7, ya. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-8, guys. lanjut ke preset yang ke 9. Sande Patti. Oke, lanjut ke preset yang ke 10 ya. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-11 guys Oke okay, lanjut ke preset yang ke-12 Oke lanjut ke preset yang ke-13. Amin Oke lanjut ke preset yang ke-14.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 Oke, lanjut ke Presiden ke-17.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 Oke lanjut ke preset yang ke-20 ya Oke lanjut ke preset yang ke-21 Oke lanjut ke presiden ke-22 Oke lanjut ke presiden ke-23 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke 24 ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke 25 puluh Oke okay, lanjut ke preset yang ke-26 ya Oke okay guys mungkin segitu aja dan presetnya Semoga kalian suka Jika kalian suka kalian bisa share video ini ke teman kalian Dan oke okay, sampai jumpa lagi di video selanjutnya